terutama masyarakat di Indonesia ketika hmm, adanya bulan suci Ramadan untuk menyambut bulan Yeah, that's all awesome. Yang kedua, suasana hati atau mood. Yang ketiga, penerimaan sosial dari lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, adanya budaya setempat ini. Demikianlah tadi yang saya sampaikan mengenai konformitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa konformitas merupakan suatu hal yang I'm excited.